Analisa minyak tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan harga minyak secara keseluruhan berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih akan bergerak naik lebih lanjut ke sekitar area 88.50. Cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di atas area 86.20, karena ada potensi harga minyak kembali bergerak naik ke sekitar area 88.50. Sebaliknya waspadai jika harga minyak berhasil menembus ke bawah area 86.20, karena ada potensi harga minyak berbalik bearish ke sekitar area 84.66. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08 1 2, 1 2 1 1. sekali lagi.